Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu Wa asyadu ala ilaha illallah wa adah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyah wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du. Kemudian mari kita melanjutkan kitab Uluhul Maram ya. Hadis nomor 14. Terus nih. <tuh> An -ibnil -anhumah. Dari Hudaifah bin Yaman radhiyallahu Rasulullah alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Latasrobu fi dahabi wal fitoh. Kalian jangan minum pada wadah dari emas dan perak. <tuh> jangan minum kalian dalam wadah emas dan perak." <tuh> wala ta'kulu fiha dan janganlah kalian makan visiha fiha pada piring piringnya piring-piring yang terbuat dari emas atau dari Fa innaha karena sesungguhnya itu sesungguhnya dia jadi kalau makan minum menggunakan bejana emas atau perak itu lahum fit dunia untuk mereka orang-orang kafir <tuh> untuk mereka orang-orang yang tidak beriman fit dunia di dunia walakum fil akhirah dan untuk kalian fil akhirah nah, di akhirat Pada hadis ini, kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pertama berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram kita kaum muslimin mendapati nas-nas yang jelas di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW larangan dan larangan-larangan uh, atau hukum halal dan haram bagi kita orang-orang yang beriman itu kewajiban pokoknya adalah mendengar dan mentaati jadi kalau sudah ada ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya itu orang-orang yang beriman itu lebih menundukkan dirinya di hadapan Allah dan rasul-Nya. Tidak boleh ada pilihan, tidak boleh ada pilihan-pilihan yang lain untuk menghindari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Perintah ataupun larangan diterima, diyakini, kemudian diamalkan. Itulah orang-orang yang beriman. <tuh> Jadi perkara yang datang dari Allah berupa larangan termasuk dalam hadis ini, ini larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh orang-orang yang beriman itu makan atau minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak itu tidak boleh wadah-wadah di sini ya wadah untuk makanan kalau wadah itu terbuat dari makanan dari emas atau perak ya Nah kita tahu saking sugi tiang jadi saking sugi ini apa saking kayanya sehingga piringnya saja juga dari emas ini korurohnya ini botolnya itu dibikin dari emas, gelasnya dari emas, <coughs> kemudian nopo, teko-nya dari emas Masya Allah. atau perak, misalnya demikian. Nah, kalau kita diberi kesempatan seperti itu, berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, disuguhi, atau kalau kita diberi kesempatan mendapatkan kenikmatan dan kekayaan pendati Pun pendati dumeh karena itu apa perkara yang dilarang oleh Allah walaupun misalnya kita mampu bisa punya menggenggam nilai dunia sampai mungkin saja tempat mandinya itu juga terbuat dari emas atau perak misalnya saking subhini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nggak boleh mempergunakan sesuatu yang asalnya itu dari emas dan perak untuk makanan kita untuk minuman kita atau untuk yang lain-lainnya selain kecuali yang diizinkan oleh Allah dan rasulnya ada nas kecuali kalau ada nasnya Nah, kalau ada nasnya tidak ada masalah seperti dalam urusan perhiasan kalau laki-laki tidak boleh perempuan yang boleh perempuan boleh menggunakan perhiasan dari emas atau perak <tusuk> yang pertama nasihat dari Nabi SAW anna anil akli was syurbi atau Jadi Nabi melarang Dari makan, minum Menggunakan wadah emas dan perak Atau piring-piring Dari emas dan perak Dan larangan ini jamaah sekalian Kalau tidak ada dalil Korinah yang lain Yang menunjukkan adanya Pengecualian maka hukumnya itu adalah anahyulit tahrim, hukumnya adalah haram. Karena ada anahyulitah litanzi. Uh, Jadi ada larangan yang sifatnya itu ya, tidak jatuh kepada hukum haram, masih boleh, cuman jauh saja itu. Itu litanzi. Seperti makan peti, bawang putih, mudah sholat bersama, baunya tidak. Enak, bisa mengganggu. Sebab-sebab nah, itu harus dihindari, tetapi hukumnya tidak haram makan. Masih boleh makan peti atau makan apa, jengkol atau apa itu boleh. Nah, tetapi kalau ada tidak ada korina, tidak ada keterangan ya, tentang pembolehan dari melakukan perkara yang ada hadis tadi itu dilarang, misalnya. Maka walman. Maka hukum itu larangan itu menetapkan atau memberlakukan hukum ha haram. nah termasuk di dalam hadis ini lata <coughs> Kalian jangan minum atau lata Kalian jangan makan menggunakan bejana atau wadah. Dari emas atau perak, demikian juga piring-piringnya. Jadi, piring-piring itu yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita mungkin mengukur kapasitas, beli emas saja tidak sanggup. Beli emas saja tidak sanggup, apalagi makan menggunakan wadah emas atau perak, misalnya itu kalau kita mengukur kemampuan karena memang tidak diberi kenikmatan, kekayaan tapi kalau orang itu diberi kenikmatan dan kekayaan kadang-kadang kesombongannya itu melebihi batas dilarang oleh Rasulullah SAW tidak peduli, tidak masalah kalau perempuan boleh menggunakan perhiasan emas dan perak akhirnya ada yang sebagian itu tidak memperdulikan larangan dari Rasulullah Wasallam. laki-laki karena punya kesempatan dunia, kenikmatan dunia, memegang harta, ning nih, sembarang keturutan misalnya, bisa beli ini dan itu, beli jam tangan jam tangannya terbuat dari emas atau perak, kemudian juga ini pakai kalung untuk menampakkan kekayaannya kalungnya, ulang-ulang pakai kalung lanang kalungan dan tanggung-tanggung itu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman adalah sebuah kebanggaan oh, kalungnya kelihatan emas gitu jam tangannya kelihatan jam tangan emas atau perak. Gitu. orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala kalau orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman masa bodoh dengan adanya larangan-larangan Rasulullah SAW itu itu masa bodoh kalau orang kafir itu, tidak peduli tapi kita orang-orang yang beriman perlu kita ketahui kita ini terikat dengan hukum-hukum syariat untuk kepentingan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti dan hukum ini itu adalah umum dalam haknya laki-laki dan perempuan artinya laki-laki dan perempuan menggunakan wadah terbuat dari emas tidak boleh dan menggunakan piring emas dan perak tidak boleh kemudian menggunakan gelas atau sesuatu yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh hukum ini umum berlaku tanpa ada pengecualian ini laki-laki dan <coughs> perempuan <coughs> nah kemudian kita juga mendapatkan pelajaran dari Rasulullah s.a.w dalam hadis ini an-nahyu an-isti'amalihima fil-akli wa di ya manfaatin illa jadi larangan mempergunakan wadah dari emas ataupun perak dalam urusan makan atau minum itu umum pempergunaannya untuk segala sesuatu yang bermanfaat kecuali kecuali artinya kita bolehlah menggunakan wadah apa saja itu boleh wadahnya terbuat dari apa ini plastik boleh terbuat dari khosap ini wadah dengan kata kayu kayu itu dilubangi dibentuk jadi gelas maksudnya itu atau pering sekarang peringnya dari apa kayu apa ini? kayu hanya anyaman. Ya seperti itulah Atau dari tembaga atau dari besi atau boleh-boleh saja, asalkan tidak mempergunakan segala sesuatu yang itu dilarang oleh Allah juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah jelas misalnya itu ada larangan-larangannya ya kita upayakan untuk menjauh menghindarinya kemudian yang ketiga kita mendapati pelajaran bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak beriman lil kufar dunia kalau az zahab wal awanihi jadi wadah-wadah tempat-tempat atau segala sesuatu bagi orang-orang yang tidak beriman orang kafir itu tidak ada masalah bebas karena mereka tidak terikat dengan hukum syariat nah Rasulullah SAW memberitahu pem, pem, apa, pemanfaatan tempat-tempat uh, atau wajah-wajah yang dari emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir untuk orang-orang yang tidak beriman di dunia dan nanti di akhirat, di akhirat itu, itu akan menjadi apa? <tuh> bagian untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu akan diberi fasilitas, wadahnya emas, perak itu, piringnya emas dan perak. Subhanallah. Jangankan wadah, wadahnya emas, piringnya emas apa perak, rumah-rumah yang disediakan oleh Allah di surga itu batu batanya ini terbuat dari emas dan perak jadi tidak hanya wadah-wadahnya saja tapi rumahnya banonnya, batu batanya itu masya Allah, terbuat dari emas dan perak ini Artinya apa? Kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya itu adalah kenikmatan dan kesenangan hidup di akhirat. Nah sehingga kita orang-orang yang beriman, nah kita berupaya, mari kita berupaya untuk menjalani ketua'atan kepada Allah, juga ketua'atan kepada Rasulullah SAW. Demikian juga kita mendapatkan hadis ini Kalau kebiasaan hidupnya orang-orang kafir yang bergelimpangan dengan nilai dunia Mereka masa bodoh, mereka tidak memperdulikan hukum-hukum syariat Islam ini Kita orang-orang yang beriman kita dilarang untuk mengikuti mereka Justru kita orang-orang yang beriman ini kita diperintah untuk menyelisihi orang-orang kafir Menyelisih kebiasaan Hidupnya orang-orang yang Tidak beriman nah, Sehingga kita perlu alam amru bimukho lafatil musrikin Hual wujud Wajib menyelisih orang-orang Yang tidak beriman itu Nah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah s.a.w Menyatakan Khalifu Al-musrikin Wa wafiru al-lihai ya. jadi selisihlah orang-orang musyrik dan peliharalah, sempurnakanlah al-lihai al-lihai itu jenggot <coughs> di dalam hadis yang sahai, riwayat riwat Bukhari dan imam muslim jadi berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup manusia, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda maka Rasulullah memerintahkan khaliful musyrikin wafiru al-lihai, selisihlah orang-orang musyrik dan peliharalah jenggot bagi laki-laki itu diperintah oleh Nabi s.a.w. untuk memelihara jenggot Nah, itu para ulama mengatakan lanaklah mewujudah dalil syarif an wujubi'i i'fa ilihah <tuh> al i'fa wajiban kata ulama itu kami tidak tahu adanya dalil yang memalingkan dalil yang memalingkan dari wajibnya memelihara jenggot <tuh> Dan itu. sehingga hukumnya tetaplah hukum memelihara jenggot itu adalah wajib sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kata ulama dalam kitab yang saya baca ini wa halakoha jadi mencukur jenggot itu haram kenapa? li'an tasabuhan bil musyrikin karena sesungguhnya dalam hal itu menyerupai orang-orang musyrik ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari satu hadis. Jadi apa yang datang kepada kita berupa hukum syariat Islam dari Al Qur'an, Allah yang bicara dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Nabi yang berbicara. Kewajiban kita adalah. Tidak boleh ada Pilihan yang lain Selain menerima Itulah iman Ini yang membedakan Orang iman dan orang munafik ini Jadi kalau sudah Jelas datang dari Allah Syariat-syariatnya Apapun perintah Dan larangan Ringan, sedang, berat Misalnya itu. <tid> Tidak ada pilihan Kecuali untuk menerima kecuali untuk meyakini kemudian berusaha untuk mengamalkan dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika turun ayat kepada mereka jadi wa makana li mukminin wala mu'minatin idha kodollahu warasuluhu amran ayyakunalahumul kiaroh jadi tidak pantas bagi orang yang beriman laki dan perempuan Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah membuat pilihan Ketentuan, hukum, perintah, larangan, syariat Itu tidak pantas ada pilihan yang lain Kecuali selain berusaha untuk menerima Samikna, watokna, mendengar kemudian taat nah, Mendengar dan taat ini perlu kita bangun Sebab kadang-kadang sebagian kita sudah datang sampai kepada kita Hukum-hukum, perintah, larangan, syariat Datang nasihat kepada kita Penjelasan-penjelasan ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Apa yang terjadi? Belum siap Saya belum siap saya belum bisa saya nggak mau mengamalkan ini dan itu nah ini perlu kita rubah berarti iman ini harus kita perkuat iman ini harus kita apa ini kita tingkatkan Sebab kalau tidak yang terjadi sudah banyak ilmu sudah banyak nasihat neng bodoh dene jadi sudah tahu syariat atau hukum ning padha dene ngono ora gelem ngamal atau masih ragu-ragu katene ngamalne ora orang ragu ngoten nah ini yang perlu untuk kita perhatikan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat wa aqulu quli hadza wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu <tik> alla ilaha illa anta astagfiruka